Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor dimanapun anda berada Selamat malam kembali di TV hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik dan pastinya kabar spesial bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Pilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan kabar bahagia dari Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada momen spesial di malam hari para persahabat ya Yang kita dapatkan ke Kak Olen Sadoni persahabat yang perhatikan setelah merayakan anniversary Leslar Entertainment yang ke-1 tahun, Papa Pilar dan tim ini main biliar bareng. Wow, keseruan malam hari ini terlihat persahabatan dan ada momen lucu banget ya. Mas Gongli menjadi korban Rizky Pilar dan Bang Boril nih. Kalah main biliar ngolong di meja biliar. Wow, ini sih seru banget persahabatan. Kata kalian sadu ini sih biar cepat sehat ya mas Gongli, katanya tuh. Momen ini pun direpost kembali oleh akun Leslar underscore sick. Kita salpuk dengan kalimat caption yang dituliskan. Curiga, ngolong itu cuma trik biar lantai pak bos tetap bersih nih, katanya tuh. Wow, ternyata persahabat ya. Ini salah satu trik juga dari seorang Rizky Bilar. Ngolong, di meja biliar ini triknya biar lantainya tetap terlihat bersih Wow, Masya Allah banget ya Pokoknya happy dan tentunya bahagia sekali yang melihat kebersamaan tim dan sang idola kita Luar biasa nih keseruan malam hari ini Dan kita lanjut juga persahabat ya ke momen berikutnya masih diunggah Kalen Sadoni Kalen Sadoni mengunggah sebuah video nih terpantau dan terciduk Bagas lagi berenang di kolam renang malam hari ini Wow, udah malam aja nih persahabatnya ya. Bagas masih berenang tuh <laughs> Ini sih cute banget ya Keseruan di malam anniversary Leslar Entertainment Masya Allah, doakan yang terbaik ya Semoga tim L.E. tetap kompak, tetap solid Untuk selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semuanya Dan selanjutnya juga persahabat ya Kita mampir ke unggahannya Papa Bilar Sebelumnya tiga jam yang lalu memposting foto cute bareng sang istri tercinta momen berlibur di Swiss persahabat. Ini sih fotonya yang sangat luar biasa seperti adik kakak yang mereka berdua <laughs> Masya Allah banget ya pokoknya happy banget malam hari ini selalu mendapatkan kejutan dan vitamin langsung dari Lesti dan Rizky Bilar Di postingan ini pun tentu banyak sekali tanggapan komentar ya salah satunya dari Pak Ferry yang ikut juga menanggapi Poveri mengatakan hasil merger puncak pas dengan pegunungan Eropa Adobe Wow, luar biasa banget ya tanggapan dari Poveri Ini emang cute banget ya Para jumlah sih pastinya baper banget nih melihat kekiutan kebucinan di Leslar Selama berlibur di Eropa Masya Allah, luar biasa tentunya mendoakan yang terbaik Untuk pasangan Leti dan Bilar Semoga rumah tangganya langgeng Dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Kita juga persahabat masih menunggu kabar Dan tentunya kejutan spesial terbaru berikutnya Jangan kemana-mana, tetap stay tune ya di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik